teman-teman ini perjalanan menuju ke buai hijau yang mana di sana nanti ya, saya katakan itu spot ya, ikan-ikan besar mudah-mudahan nanti uh, hasil yang didapatkan seperti yang diharapkan ini masih di sekitar laut Sulawesi teman-teman ya. -teman, di laut ayo pak Indro roh ayo Selamat angkat, angkat lagi ini tangkapnya, ya yeah, miring, miring, miring, miring